ya sudah tapi <tuk> rupanya, ya? itu apa nasi layar dekane ya plan dek mertina aku jam segini aku doinin doinin empul dekane oh doa lah kan depan da nyereng nyerenget panas jangan lupa minum obat re. rawan radang sore rawan radang oh iya tentang obat ya gak kikaan obat-obat yang bisa kalian temui kau kok kaget ngelektek kok kari sweat iku terus troce sobat ngoroan iku gaono jadi nah kalian ngerti kalian iku koyok ringkih ngonawa ayo ya mending kowok deh mending kowok merek-merek pun iku pasti Arab cuman efektif sih seik iso diterima oleh tubuh tapi yang ngonok kayak kurang siji hal kan mending kok deh <tuk mencari> rawan panas demam, api ilet, radang rawan ngantuk <tuk mencari> rawan ngantuk, ngantuk kak rawan biasa rawan, rawan, cuman kangen salah, usah nyawon gak, banyak doroh. es krim coklat, coklat satu coklat ya coklat satu coklat, coklat, coklat. ya mango satu putih camp ya, Vanila mango satu, vanila mango satu, vanila coklat satu. Nah itu solutif Mangga kurang satu. Vanila mangga satu. Có KFC guys Ya Allah nah KFC FC dong Yo wes tuh aku kangen Ayam bertepung <laughs> Elantala. ya Iya Anu tuk -tuk Ini ini. ini 20 ini lagi. 29 real Dua sembilan rel Petangnya umi Sebelum pulang oleh apa unboxing ceknya oh, wow kakek aku moro-moro matunbrul berarti aku saya ke toilet jadi aku piknik ya piknik ala-ala di ngarep masjid jadilah nih gak apa-apa lah ini encer ayam ya ya yame okelah pahit size ya ambik tentang ambek rodi. be Pepsi ini karena Coca Cola juarang Coca Cola Pepsi luar apa polisi aku tipe usir tidak cuman yuk Yoko sudah deh ya ini pemandangan sore hari emper ya kamu duduk sini, makan yang enak ya? Botik ke toilet. Iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah, Mau kayak ngeteh yeah, nih, okay. mantep. Mending deknya naik. Kenapa? Karena hotelnya lewat bis. Iku aja sih. borong kelembi di baan <laughs> mbak regosa atas ditolong atas nang wong wong mbak Bati. <laughs> ngerobos guys enggak video vlog video vlog Kambel lips, Mbah. Kambel lips, ya. Kita ngedit kok, Mbah. Sudah sampai gate, Mbah. sampai gate. Mau enggak, guys? Enggak, Mbah. Sudah sampai gate. Hai, sampai gede maju dikit cerda nih <tis> Aku <terancam> langsung panik. Apa masih naik lagi? Eh. <tis terancam> Satu lift tengah uh -uh. Hmm. sing ini takon masuk perut lagu HP India dia, itu lomba. Gaduh, Hendeki ini cara nih foto bareng <S��> enak nih kayaknya. <Stiuk> Yang ada di belakang <spell> kita ini adalah Rahman Rahmat. Muka filigung gitu arus apa? pertama nah, ini teknologi ini adalah mustaswa Jabal Rahman hospital Jabal Rahman gini. usahakan langsung berkelompok-kelompok ya berdasarkan daerah ya berdasarkan daerah ya enak kan ini atau lagi mau bareng-bareng ngomong-ngomong tapi ee, Munggah gunung Dan ikut terjal Dan entahlah bagaimana Berusaha jadengnya Tiar ya Dan di atas ikut jadinya satu tulis-tulis nama Tapi oh. rumah atau banget ah. Kalau yang apa ya Rauf <laughs> Lihatlah itu di depan banyak orang memanjat batu-batu untuk naik, aish, oh ya, yeah. foto nih degenges tak dari karimbo depan di tonya geng. Amel nyau, and foto ke Dewe. Beso nonton diambil lagi tapi gak ngerti kok naruh enek mana -man. itu. Lomba, sing ikut kan degeng nih kan, Lomba ya. Dapat fotonya loh. Oh, den den Wow. Wow. whoa, He he he he. Ayo, ayo, ikhtiar, ikhtiar Ikhtiar, berusaha Guys, kalau ya Lekatlah, kalau aku bestiku aku Tengatlah, menduwur gunung sing roto iki aku gak munggah aku manjat Ambil rok, jubah Banyak ngecing ambek ambil tripod tripot Kalau aku bestiku, aku gak nih Bapaknya temen butuh pamri, lu manjat, nah, dulu, jalan Do, perjuangan, kau jalan, eh. manjat, manjat eh, naik, iklim spesial deh hatiku, kan? Hmm. Kak, ngineh. Wujud deh, hmm. Uh -uh. Hmm. oh, dalam gue okay. hmm. temen nih. Ki, kamu manjat? Eh, kamu manjat karena... eh, kan konon dong, nih, lihatlah itu batu semuanya. Hai, enggak tahu. Festigo ada pelan, ionyongan ketro, kamera energi. Hai, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. ini bukan untuk uti-uti enggak tapi gakpun lah iya iya uti kula di bawah enggak terus ini aku lena panggung kan ini ini ya guys ini ini terus tak keo ma family terus setanganku ngeter terus sebagi aduh terus kawan itu itu itu Oke, ya. Oke, ntar on sini, eh, sini lah. Ya, ya. Amel dulu, ya. Amel dulu, ya. dibuka tadi ya yeah. terus oh uh, nyaw nyaw sempurannya kayak like, ngeblur-ngeblur lensaku So, aku gak ngerti why. Uh, Dek sini. Kianya, semburannya lagi le enggak lewat banget. Aku sudah berusaha. Okay. Terus, ambek man family. Dek sekitar sini. Tak kerjot narot cerut. Berdoa untuk foto-foto ini agar laksana seperti kehendakmu, uh, seperti yang mereka doakan. deh sekitar sini ada tempat foto Is, semoga doa aman terkabul sesuai dengan keinginan masing-masing rey oke okay, rey ah uh, uh, foto mu wes wes tak doai terus udah tak Semoga dengan adanya apa ikhtiar seperti itu dan naik, kok gak gampang. Semak bul di kehidupan kita masing-masing. Jadi untuk Amel tetap berdoa, tetap berdoa. Jojo nganggap aku di sini eni dan ini loh, Tetap ikhtiar di tempatmu berada. Aku di sini mek. Menyampaikan pesan, menyampaikan salam, menyampaikan usaha. Dan semoga semak bul di kehidupan kita masing-masing, like misalnya, terus silakan semoga bisa terlindung mendapatkan juga yang baik dunia akhirat. -akhir. karena kalian bisa ke kalian bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anak kalian dan, menjadi imam yang baik untuk kalian sebagai seorang istri dan bisa memahami kalian sebagai seorang wanita terus ya, uh, kayak, eh waktu aku gak banyak, soalnya ini banyak orang yang bisa takutnya ada no rampok atau copet sing, ada sing, no, di sini dan sepuluhnya gak bisa nulis nama, cuma foto aja, soalnya aku gak bisa berbicara Keluarga semoga jadi keluarga yang lebih baik lagi dalam menjalani perannya masing-masing dan saling mengerti satu sama lain soalnya ke keadaan psikologi, emosi dan lain sebagainya satu sama lain juga buka jadi semoga meskipun satu keluarga itu bisa buka omongan untuk, untuk listening, untuk ngerti nolongga, enggak Oh aku ini, ayo aku ini mau, aku anak saja, aku enggak tak ikut menyengerti perasaan satu sama lain Jadi enggak anak saya ngambil merasa terdeket, aku kayak gitulah kok, kok. Uh, aku koknya, aku sabar-sabar kata-kata See you, bye! aku gak bisa naik ke atas lagi soalnya was full rame uh, aku turun ya seagio gitu. <laughs> bunda saya turun ya ayo <tuh>. naik tangga tak saya liat saya tapi aku wet dia anak anak copita aku takut ada copita kita tapi kayak lebih landai deh hmm. Iki lewat tangga Iki lewat tangga Tadi gak lewat tangga, soalnya tangga rumenya Oh, berputar ya, mau itu gak Berputar, berputar Tau gak? Aku tak, ini turun Turun dek, mana? So, sih, bisa, so, bisa so kayak Hmm. Memanjat Memanjat Kita belajar Memanjat Memanjat Memanjat Memanjat, memanjat di Aropa Banyak kayak kayaknya amanan lewat tangga aja deh Terus budalnya ekstrim banget nang. Ya Bun jangan didorong Bun. Jangan dorong dorong. Nah, sampai deh. Rodok di bawah gak manjat, tapi lagi like manjat seru sih. Cuman yang mana? Rokan manjat, itu bieng. Iya. seperti <tuk> arabah banget <tangan> और तो प्लेन पर वापस इधर डब्ल्यू300 आज से कहीं से किब्ला पर और इसी तरह तो बन रहा sudah. di bawah. tinggal mencari utik. Oke. Okay. Aduh. best mencari utik ada tapi aku seneng ngambil baju kira kira kayak... enak nungkai nane kayak manjat <laughs> aduh capek tapi bahagia itu mix feeling macam apa oke okay. gak leutiku ya se sabar abah apa feelingnya lah hmm tak kayak i kan rini odewetah saya bisa merasakan betapa serunya manjat saya Se kaya datang tangga masuk ya berarti e iya berarti ngomong ke aku gak naik oleh apa? rame Sudah, aku yang manjat tadi Oleh boleh isyal shalmofa sakral irengkotek kan di iko ikoi iko iko iko, iko, iko. Aduh. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, sabar kurang ini. Uh, sabar maknanya Heidi. Tuh sabar Ma. Maote. Ma Halo. Anu? sudah apa sudah di tengah keramaian aropa ada yang ingin istirahat. Iya, <laughs> putih putih, mana di kotor. Bunda naik Boten naik boten batan. Kenapa? Oh, anu takut capek. Oke. Oh, menghemat tenaga. Boten, naik, bunda. Kenapa? menghemat tenaga juga Mbak naik ya panjang Mbak Iya Cemeraula, perusahaan apa yang ada di sebelah kiri Sekarang selalu ada tergantung Maka sudah diatur sekarang. Cemeraula itu lantai satu, lantai dua, lantai tiga Mina lantai lantai semua namanya Mina. <tuk> Mina <Minah> itu <tuk> matainan antara kamar dengan kuno yang belakang.